lelang pulas di dalam kamar Tidur pagi bangun malam Terasa monoton kehidupan ini Pustasi ringan mungkin kini dirasakan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 Hari terus bergelir Aku masih terkurung pikir Aku masih terkurung pikir Ya Tuhan Aku ketar ketir Aku ketar ketir engkatar ke kayu mati subur ditaboranti sabat kayu mati Aku, Ibu masih jadi benar, maka aku, bapak, lihatlah ini: si jagoan harapanmu masih tak berguna, masih tak berguna, masih tak berguna. Seperti tak berarti Seperti kayu mati Seperti tak berarti um <laughs> se Seperti kayu mati, seperti tak berarti.